Guys hey, sahabat nge-explore, happy happy for 23. Now link. explore go ya kan, kita di hari ini ada di Bakas Eleventure Iya. Hari ini dari sahabat nge-explore kita ada hadirin salah seorang sahabat kita ada nikah bikin-bikin anak <laughs> yuk, jalan tempatnya, nyusahin tapi asik tempatnya, ngasikin malah dimasukin pila kosong nih, gimana nih ya finally. Kita ketemu tempatnya, walaupun terpencil tapi asli. Di sini sekarang basecampnya apa? Marapu, marapu band. Mereka nanti malam perform, kita akan tunggulah kita saksikan lah. Dan gila tuh, banyak Oke, lanjut kita. Oh, sekarang saya lagi sama brother Alta, brother Jagir mantap, malam ini ada acara saudara kita dari Papua, ada wedding malam tadi ini sih Ah pasti hai. ada jameng juga, ada gestar di ini. lagi siap, pokoknya siru ini <tuk> sista ini sahabat kita yang nikah siap bro ya kan blazer happy for 20 tinggal <tuk> mm. high. tinggal tinggi cool. tinggal tinggi tinggal tinggi begitu royat ID Kita diundang di, di Kita <laughs> diundang. finally kita di acaranya mestinya tadi acaranya pemberkatannya itu jam 4.20 tapi karena panasnya terlalu panas jadi diundur ini buat acara ini udah 5 tahun loh ngincernya loh biar dapat tanggal tanggal 20 bulan April itu udah 5 tahun ngincernya sekarang baru dekir sampean dapetnya masih prepare lah ikut yuk Kita apa? Bagian kecembung. Asik asik banget, asik banget. Apa sih namanya bagus sih. Bakas, bakas, telepon tur ya. Sekali lagi Ini Bunda enggak bisa. Kira-kira berapa lagu nih? Ini buat saudara kita kita siap 12 lagu. Wow Apalagi ada brother Obet, pasti gemeng juga. Yang ini luar biasa wedding saudara kita Pacaroy dan perkuas. Tepuk tangan sekali A la reggae di Ser share Like and comment dong. Yang pedas-pedas komen aja jangan yang, jangan biasa.